gula darahnya juga apa semakin hari semakin baik. Terakhir kali, kali kami memeriksa gula darahnya 330. Kulitnya yang mengelupas. Lama kelamaan uh, dia menumbuh kulit baru lagi. Energy saya tadinya lebih tinggi tapi anda kalau mulai membaik. darah saya dari 500 sampai 300-an. Sekarang setelah minum botol Vivinity secara rutin selama 8 bulan, gula darah saya turun menjadi 125. Alhamdulillah, yang biasanya 300 setelah makan sekarang jadi 160 setelah makan. Badan enteng, Mah. Entengan. Saya langsung membaik dan saya sudah bisa jalan, sudah bisa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 Langsung saya udah nggak konsumsi obat warung juga jadi saya udah nggak nggak ada keluh-keluh pusing, nggak ada keluh-keluh sakit kaki. Yang tadi itu meningkat sakit. Itu bisa diatasi dia kasih anestesi buat per baru tidur juga badan saya lebih segar dan setelah saya tes ternyata positif dan saya juga coba ke dokter